Gel terhanya sekitar Lesnar tentunya Baiklah persahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Gagap pertama persahabat kita dengan spesial mengenai Story Yang mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan semalam dengan pasangan Lesti dan Bilaria Idola kesengan kita Masya Allah Alhamdulillah kakak pilar Dan di dalam situ Ini bersama orang-orang hebat Luar biasa Dan ada kalimat yang dituliskan oleh Kak Story, persahabat, ya hmm, Ceritanya triple dead nih. Padahal habis meeting Sampai tengah malam Masya Allah bangga persahabat ya. Meeting sampai tengah malam masih menyempatkan triple date Persahabat, ya luar biasa Semoga sukses, semoga bahagia Untuk mereka, amin Ya Rabbal Alamin Dalam postingan tersebut juga banyak sekali Tanggapan dan komentar Yang diberikan dari para fans Juga nih persahabat, ya. dari akun Putri My Life Gemes banget bumil Ka ance penyusul, ya tuh <laughs> albumnya memang gemes banget pesawat. ya masya Allah auranya semakin aur-auran setiap hari membuat kita semakin bangga dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun SMYANI 1218 les larku bersama orang-orang sukses semoga Allah melancarkan segala urusannya dan mereka sukses selalu Amin Luar biasa dukungan Doa support dari fans sejati Yang selalu diberikan persahabatnya Untuk idoaki laki kita Selanjutnya juga kita lihat persahabat Di akun instagram Stoloflutian skrbilar Yang mengunggah sebuah postingan Persahabat ya disitu ada mas Gongli, Sepertinya Tim dari Leslar Sudah sampai di Anyar, persahabat Ya masya Allah Luar biasa mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan semuanya dimudahkan amin dan kita lihat tentunya di sini ada info yang belum tahu persahabat ya, dede Lasti dan kakak bilar dan bersama tim ini ke anyer untuk ngapain ya, persahabat ya, kita lihat aja nih ada jawaban di kolom komentar dari akun antiht persahabat ya di sini ada yang bertanya sebelumnya kalau boleh tahu dalam rangka apa ya min katanya tuh lesler ke anyer kita lihat ada sebuah jawaban dari Akestel Putih Bilar Dede ada off air katanya tuh ya. Dede Orasti ada off air di Anyar Dan sekalian bahwa tim Leslar ini untuk syuting ya. Masya Allah Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan dimudahkan Dan kita mendapatkan cidukan serta kabar baik dan kabar bahagia Langsung dari ide kesayangan sayangan kita Selanjutnya kita lihat juga keunggahan dari Bang Fali Akbar Pasabatnya dua jam yang lalu nih mengunggah sebuah postingan foto atau video kopi nih Wow <laughs> Enak banget pasabat ya pagi-pagi minum kopi Apalagi minum kopinya di pantai Anyer ya Perhatikan tuh Nuansa alami Wow, nuansa alami di Anyer, persahabat, ya indah banget pemandangan, makin gak sabar menunggu vlog-vlog dari Lancelot. Apalagi kita menantikan cidukan vitamin manja, Did The lasti of air juga bersahabat ya. Masya Allah, malam ini membuat kita semakin penasaran, kejutan apa yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya ada bocoran juga nih ketika live Instagram K.Erin Grakesita ketika live Instagramnya bersahabat Dia menginfokan bahwa K.Erin sudah ada di Anyer Mudah-mudahan saja tentunya mereka selalu diberikan kesehatan kita mendapatkan info bahwa didalasi juga of airnya di tiga tempat tersabat. Ya perhatikan juga di kolom komentar yang diunggah oleh kolesla lovers Unscored daily Dari akun Asia Purba Mengatakan kalau gak salah, Dede kan mau ada of air di Banten Mungkin ini ya yang dibilang ke Rizky Up kemarin Banten, Jakarta, terakhir Semarang Semoga sehat-sehat semua Terutama Bumil Dan si utunnya. Semoga gak rewel Amin Tuh persahabatnya kita juga mendapatkan bocoran Bahwa lesi gejora Di tiga tempat akan off air nih Yang pertama di Banten Tempatnya di Cilegon, di Anyar ya. Dan yang kedua akan Off air di Jakarta Dan yang terakhir ada di kota Semarang Tuh, Yuk doakan mudah-mudahan Selalu sehat dan selalu dimudahkan Hingga diberi kelancaran Untuk idola kesayangan kita Alhamdulillah semakin berkah-berokah Makin dihujat Makin banyak rezeki yang didapat oleh Dede Lesky Kejora Selanjutnya komentar lain diberikan Dari akun Instagram Di 11000, pertanyaan juga nih: emang teh mau kemana? Tuh, katanya persahabat ya lagi di Anyer, liburan bareng Leslar and Tim. Itu sepertinya lagi di villa, katanya. itu, masya Allah banget, yang mudah mudah saja kita merapatkan kejutan dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga kita merasakan kabar dari ibu Nyi Rosalina. Sebelumnya mengunggah, menginfokan bahwa bakal hadir acara terbesar juga di Indosiar, Indonesia, dangdut World. 2020 sampai 2021 ini segera hadir di Indosiar dan kita salvo persahabat ya, ini kabar bahagia yang kita dapatkan juga ada komentar dari Hari Putra Lida yang bertanya nih ke Ibu ini ya, Ibu apa kabar katanya tuh dan Ibu ini menjawab Hai nah kita nggak pernah ketemu ya, ternyata ketemu di konser Maulid ya tuh Wah, dapat bocoran lagi persahabat ya bakal ada konser Maulid Di Indosiar mudah-mudahan ada idola kesengan kita yang akan tampil di acara tersebut amin ya robbal alamin Kita masih menunggu kejutan dan cedokan vitamin manja selanjutnya Terus stay tune dan tantungin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Informasi ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin dan jawabkan. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh